Lanjutan Liga Inggris Nottingham Forest vs Liverpool The Reds dipermalukan Nottingham Forest 1-0 Juru taktik Liverpool Jurgen Klopp menjelaskan penyebab soal kekalahannya The Reds Liverpool memainkan pertandingan tandang ke Stadion City Ground Nottingham pada Sabtu malam, 22 Oktober 2022 The Reds sebenarnya lebih diunggulkan pasca mendapat kemenangan beruntun dari pertandingan sebelumnya di Liga Premier Inggris pada laga ini Darwin Nunes tidak tampil dalam pertandingan tersebut dan tidak masuk dalam daftar skuad Liverpool. The Reds pun gagal memetik kemenangan usai Liverpool dibobol oleh Taiwo Awoniyi menit ke-55. Setelah pertandingan, Jurgen Klopp mengatakan Mohamed Salah dan rekan-rekannya menjalani pertandingan yang sangat bagus. Bahkan, The Reds cenderung mendominasi permainan. Karena itu Klopp tidak senang dengan hasil pada laga tersebut. Sementara itu, juru taktik Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan penyebab kekalahan memalukan timnya. Adalah karena jadwal permainan yang padat, faktor cedera pemain, sehingga sekuatnya terbatas. Karena kami dalam tiga pertandingan terakhir, kami memainkan pertandingan dengan intensitas yang cukup tinggi, kata Klopp di wawancara konferensi pers setelah pertandingan. Hasil ini pun membuat Liverpool tertahan di posisi ketujuh dengan 16 poin.